terkait kristenan yang sudah terstandar, yang kalau menurut kita dalam Islam itu seperti uh, kalau hadis itu udah sohi gitu, gunakan saja yang itu nggak apa-apa. Menurut Bapak gereja itu Yesus Tuhan tuh karena karena seperti ini loh, bla bla bla bla bla. Ini Bapak gerejanya siapa? Dari Kristen ini sudah pendapatnya terstruktur atau tidak? Dia uh, sohi atau tidak gitu? Kalau misalnya penjelasan seperti itu nggak apa-apa, kami terima di situ baru kita ada kita kita dapat sebuah perbandingan gitu. Nah, pada Al-Qur'an tadi Al-Qur'an ayat ke 6 tadi kalau kita baca dalam terjemahan Al-Qur'an yang berbahasa Ibrani ya. Mbak jelas? Yang saya kutip dari Al-Qur'an akhir ya. Mbak monitor? iya, boleh, boleh. Nah ini, ini covernya ya, Al-Quran Belasun Akhir ini perlu tahu bahwa ini terbitan dari nah, Al-Quran Belasun Akhir ini penerbitnya, uh, penulis pengarangnya adalah Profesor Subhi Ali Badar Fayyad Al-Adawi terbitan dari Yordania. Saya punya filenya di sini, cuman filenya dalam bentuk scanning, fotokopi, jadi Enggak enak untuk dibaca, udah saya buatkan transkripsinya. Dan juga ini, walaupun saya enggak tambah-tambah hingga -tambah, saya kurang-kurangi, huruf dan ikutnya saya sesuaikan persis. Ya, ini surat Asof As ayat yang ke-6 dalam terjemahan bahasa Ibrani dikatakan bersyembah Allah harahman-warahum. Wahasyar amar yesu bin miriam. Nah, hati-hati. Wahasyar -hati. amar yesu bin miriam. Yes, Ben Miriam, mengu ini ini bukan penyebutan Yesu, ini bukan pelafalan bahasa Ibrani, ini pelafalan bahasa Aramaik, Aramaik Syerta, ya, yeah? Western Aramaik, Western Syria, ya, yeah? mohon maaf kalau lidah saya bukan lidah orang Inggris. Wa khayshar amar yusub bin Miriam, hoi bena Israelin nani syliyah Allah alehem me asher et hatta'ra sel lepanai <laughs> umma al syliyah syiavo yang akan datang akhiri setelahku Shmo, yang namanya Ahmad Aleph Khed Mem Dalet Shmo Ahmad, yang namanya Ahmad Wika asyirbo alayhem Baotot amru Zek, Barur Gitu Ya yeah. Itu jelas, itu Al-Quran terjemahan bahasa Ibrani yang tadi dalam belasan akhir yang tadi kita lihat, seperti mana ya? Nah, yang untuk yang kodeks yang kedua di sini, kita udah punya tiga kodeks: Al-Quran hamba borak, belasan akhir, sama Hama puar. Nah, kalau Hama borak seperti ini, bentuk covernya, ya, kalau penasaran ya, ini bentuk covernya. Jadi, ini Quran cuman terjemahannya menggunakan bahasa Ibrani gitu. Nah, kalau kita baca dalam file aslinya, file aslinya itu sebetulnya gundul. Nah, cuman ini, ini udah saya buatkan dalam bentuk yang ada tarokatnya, yaitu ada tanda bacanya gitu. Biar bacanya enak gitu kan daripada gundul kesulitan nanti. Kita lihat dalam mana ya? Tapi ini enggak saya tambah-tambahin tambah, saya nggak kurang. Saya sesuaikan dengan ikutnya, saya buat berdasarkan sesuai dengan Gramernya, kita lihat dalam asaf ayat yang ke-6. Semoga muncul di sini ya. Mana asaf ini, kayak Asaf, asaf. Nah, asaf ayat ke-6. Nah, ini kalau ini kan gundul, kan? Nah, ini kan gundul. Dan perlu ketahui Al-Quran Hamaborak yang ini itu terbitan langsung dari... Israel ini dia datanya nih di sini, Al Qur'an Hamavorak ya karya Profesor Halid Muhammad Shaabanat terbitan Israel. Nah ini orang Israel tapi terbit dia terbitnya di Israel Hamavorak. Nah kita lihat mana ya. Nah cakep, pikiran banget dah. Nah di sini dikatakan dengan ayat yang sama cuman pe kodeksnya berbeda ya بسم الله الرحمن ke Yeshua bin Miriam. Nah, disebutkan Yeshua Yeshua bin Miriam ya. Kalau Yesua ini pasti bahasa Ibrani. Yeshua. Kalau Yeshu atau Isho itu bukan bahasa Ibrani. Karena memang ya memang karena kodeksnya tertulisnya di Ibrani gitu di Israel. Nah, jadi kayak gini kan dirasy'ab bin Maryam amar haybin bin Israil nishlahti alaiha min aula kadi li hadh thadiq ithatara sahih gi le panai ole bashir alshaliyah sayyabu yang akan datang akhirai setelahku usmu ahmad namanya ahmad akh akashir habi lahem ithat otot habbih amru zaki barur nah di bawahnya itu dibayang tertulis itu surat, surat As-Shav, ayat yang keenam dari Al-Quran Gitu. Itu kalau menggunakan Al-Quran seperti itu. Dari terjemahan bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab itu sendiri, itu bahasa Ibrani. Gitu. Cuma yang Iramaik belum dikeluarkan. <laughs> Jadi masih sulit mencari Iramaiknya. Kalau Ibrani ada, bisa kita buat pelan-pelan. Transkripsinya. <laughs> gitu. Oke, Pak Ustadz, boleh bertanya sedikit? Monggo, tapi saya bukan Ustadz, Pak. Jamanya Ustadz. <coughs> Ustadz, itu, Ustadz itu saya tahu kan pengajar. Jadi kalau menjelaskan seperti yang tadi itu, ya wajarlah dipanggil Ustadz. Kira-kira begitu. Tidak salah, kan? <coughs> Jawa enggak apa-apa. Iya, <coughs> karena dia pengajar. gitu saya mending ya, orang Kristen itu biasa dipanggil penginjil lah, tukang. Nah, jadi begini uh, Ustad, kamu tanya sedikit saja begitu. Al Quran ini kan ditulis dalam bahasa Arab, toh? Ya. Hmm. Sesuai dengan dia. Tapi sekarang ini, oh apa namanya, sudah banyak uh, istilah banyak terjemahan, hmm. uh, terjemahkan terpas termasuk di eh, Indonesia dengan berbagai versi. Ya, sudah mirip-mirip lah seperti eh, kitab kami. Cuma kitab kami ini dengan kalian yang beredar di yang lain ini, yang, yang beredar itu kan tidak ada bahasa aslinya, kalau di puluhan itu ada bahasa asli, terus ada terjemahannya seperti itu. Mungkin pertanyaan sederhana saja, apakah itu tidak melanggar Uh, ketentuan daripada uh, apa namanya firman Allah yang yang terambil dalam, dalam al- di dalam Alquran quran itu di nomor 43 ayat 3 itu Al-Qur'an ditulis dalam bahasa Arab apakah uh, tidak tidak ketentuan ya? seperti itu? Hah? 43 Iya Surah 43 ayat 3 az zukhruf ayat 3 oh, Inna ja'alnahu Qur'anan ari Arabiyall Allakum all ta'kilun Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab Agar kamu mengerti Iya uh, Jadi gini <tuh> Tapi maksudnya bahwa... Maksudnya tidak melanggar Kalau misalnya diterjemahkan itu Kalau diterjemahkan sih betul ini tidak melanggar Nah, cuman begini, begini umat Islam ya kita itu kenapa dari dari umur pokoknya dari umur ya usia 4 lima sampai enam tahun itu kan sudah dimulai ajarkan mengaji gitu kan baca Quran ya kan Bismillahirrahmanirrahim alif bata saja dan seterusnya ya kan <laughs> uh, kita tahu bahwa yang namanya sebuah kitab Ya dikatakan suci ya hal yang paling sederhana landasannya itu kita perlu mengetahui bahwa kitab ini diturunkan menggunakan bahasa apa gitu kitab ini diturunkan menggunakan bahasa apa dan juga sebuah kitab dikatakan suci itu harus dijaga dengan original teksnya gitu karena sangat mustahil dan sangat tidak logik. Ya Impossible, fucking bullshit Kalau misalkan Tuhan itu memberikan wahyu kepada para-para nabi itu Disertakan dengan terjemahannya Karena ketika Tuhan memberikan wahyunya kepada para nabi Itu kan menggunakan bahasa bahasa yang digunakan oleh para-para nabi itu Seperti contoh Kita umat Islam paham Kenapa kita umat Islam bisa paham seperti itu? Karena Al-Quran memberikan kita informasi. Kita lihat pada surat Ibrahim ayat keempat dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wama arsal rasulin illa dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Ini kok tombol kontrol saya macet ya setelah saya udah aduh entahlah mau lawak lah kerasukan jadi jadi gitu. jadi umat Islam itu memahami bahwa uh, ketika Allah memberikan wahyu kepada jangankan kepada Nabi Muhammad kepada Nabi Nabi terdahulu kepada Nabi Musa Nabi Daud Aisyah Al Masih ketika dia Allah memberikan wahyunya kepada mereka itu Allah harus menggunakan bahasa bahasa yang, yang sering dilafalkan mereka setiap hari, gitu. Seperti contoh Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani, otomatis imat Islam itu paham. Oh Torah itu Taurat itu diturunkan menggunakan bahasa Ibrani, karena kenapa? Nabi nya ke tokoh sentralnya berbahasa Ibrani. Begitu juga Nabi Daud, Jawar itu diturunkan menggunakan bahasa Ibrani, karena kenapa? Tokoh sentralnya berbahasa Ibrani, Nabi Daudnya berbahasa Ibrani. Zamannya Nabi Isa, Injil, itu diturunkan menggunakan, umat Islam memahami bahwa itu diturunkan menggunakan bahasa Nabi Isa. Itu bahasa apa? Ya bahasa Aramaik, Sirat Aramaik. Berarti Allah itu memberikan wahyunya kepada Nabi Isa al-Masih menggunakan bahasa Aramaik. Nah, cuman nanti pertanyaannya gini, kok kenapa Al-Quran itu kalau udah tahu seperti itu kok? Al-Quran ditulis semuanya menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa Ibrani, tidak, tidak, tidak dicampur gitu kan. Tidak menggunakan bahasa Ibrani dan Aramaik Syriak. Gitu. Sedangkan Nabi-Nabi terdahulu kan bukan berbahasa Arab. Ya kan? Nah, jadi gini. Ketika datangnya Rasulullah, lalu Al-Quran diwahyukan kembali dan disempurnakan. Al-Yawmal Akmal Tulakum Dinakum Mu'atamam Tu'alaikum Ni'amati al Dina pada hari ini telah aku sempurnakan. Nah, ketika Allah menyempurnakan segala firman-Nya dan segala pewahyuan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Peristiwa-peristiwa para nabi-nabi terdahulu itu yang dimana segala peristiwa dan kisah-kisah tersebut ada titik tekan-titik tekan yang disampaikan direkam kembali oleh Allah lalu diwahyukan kembali kepada Rasulullah yang dimana mana diwahyukan tersebut menggunakan bahasa Nabi Muhammad itu sendiri itu bahasa Arab. Karena kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab? Ya karena tokoh sentralnya berbahasa Arab. Begitu. Nah, ketika melakukan kodifikasi sudah berjalan dalam bentuk mushaf, disebarkan ke seluruh dunia, seluruh dunia sampai ke kita ini. Lalu diterjemahkan menggunakan bahasa kita. Jadi terjemahan terjemahan itu cuma sebagai alat bantunya saja. Begitu. Yang kedua, orang kalau ingin pemahaman pembelajaran terkait dengan linguistikal, ya, linguistik dan tekstologi maupun Uh, kodekologi ya Atau kodekologi jangan dulu lah Dari tekstologi dulu Ketika ingin memahami suatu frasa kata Gitu kan Dan juga frasa, sebelum ke frasa kata Kita perlu tahu yang namanya bahasa semitik Ciri-ciri bahasa semitik itu seperti apa Dasarnya harus me, Harus ada akar katanya Seperti contoh Kata Kata belajar Kata belajar gitu kan Bahasa Ibrananya apa Lamed Lamad, lamet mem dalam bahasa Arab, kata majelis dari kata Jalasa, seperti contoh di dalam Kidung Agung, maka nah akar katanya, mem ya kan? Nah, jadi setelah itu, kalau misalkan orang mempelajari linguistik secara baik dan benar, ya, dia harus... Ma Mengcrosscheck akar katanya apa bentuk verbnya apa ketika ada bentuk ke verb ini bentuk suffixnya fixnya suffix apa tensesnya future tense, present tense, imperatif atau past tense nah setelah itu kita dapatkan terjemahan harafianya lalu kita pahami pendalamannya menggunakan leksikal nah hal tersebut nggak bisa kita dari beberapa pintu pemahaman pun Struktur pemahaman tadi, kita nggak bisa berpihak kepada terjemahan. Makanya dalam umat Islam ada nausorof, ada logo, ada semantik, dan lain-lain. Teman-teman di pesantren lebih tahu lah. Saya bukan dari pesantren soalnya. Gitu. Jadi pemahaman-pemahaman dari beberapa pintu tadi, kalau kita ingin melakukan pemahaman secara baik dan benar, kita harus menggunakan original text. Gak bisa menggunakan terjemahan terjemahan ini cuma alat bantu saja gitu. Apabila dalam terjemahan itu kita tahu terjemahan kan buatan manusia, kalau ada keliru kita bisa cross check original text-nya. Begitu. Kami